Jangan dirampas tadanya Saya sebagai tentara abdi negara Wajib mempertahankan hak rakyat itu Karena itu bagian dari pertahanan Babi kawan-kawan saya seperti buangan kita Melaksanakan tugas para babi itseka kita murni, perhatikan rakyat, perhatikan rakyat. Jangan kalian, jangan kalian pudar dengan delapan wajib kayak ini. Jangan kalian menakut-nakuti rakyat. Teruskan kalian untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kita sudah susah. Rakyat kita sudah susah, jangan lagi disakiti tamu itu. Di Karena saya benci dengan orang-orang yang mengganggu Babinsa kita seperjuangan tentara rakyat. Setiap penjuang kita jangan lupa itu.